Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kita Kabar pertama, para sahabat, ya kita lihat di sini ada G.Dukan Momen saat tentunya pengajian atau syukuran rumah baru Leslar Tuh, para sahabat yang masih nggak percaya dengan tentunya acara yang dilaksanakan persahabatia hari ini Tentunya ini adalah acara tersyakuran pengajian persabatia untuk mendoakan Leslar family tinggal di rumah baru Masya Allah mudah-mudahan membawa berkah, membawa kebahagiaan, amin Momen ini pun kembali oleh akun karusan seles 24 lar Kita lihat persahabat ya, kalimat caption yang ditulis Sisa acara bunda ya Allah, apapun itu semoga diberi keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan Dan keselamatan leslar keluarga. amin Masya Allah banget ya Kita doakan yang terbaik buat leslar family Kita lihat persahabat Di sini ada Cidukang. BBL persabat ya namun kita dibikin saltok memang kalimat yang diunggah di postingan ini Masya Allah Abang Fatih bertemu dengan Ustadz Fahru setelah hotmail Quran santri micronic school persabat ya di rumah baru Rizki bilar dan Mbak Lesti ke Cikoratu di garis bawahi dilingkari merah ini persabat ya ini poinnya. Di rumah baru Rizky Bilar dan Mbak Lesti Kejora Terjawab sudah di persahabat Semoga ba rumah barunya membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk Leslar. Hanya bisa berdoa, hanya bisa mensupport dan mendukung yang terbaik untuk idola kita Tentu di postingan ini pun begitu banyak komentar yang diberikan Di antaranya dari akun ARN skorwa13 mengatakan Semoga rumah barunya jadi keberkahan buat keluarga mereka Rukun selalu bahagia, selalu sehat, selalu amin. Ada juga tanggapan dari Hakaniyati, "Masya Allah, Allah. Alhamdulillah, Ya Allah, semoga menjadi tempat yang membawa kesejukan dan keberkahan buat lesser family. Amin ya Allah. Ya robbal alamin, masya Allah." Begitu banyak doa, begitu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai. Leslar family, luar biasa Kemudian juga persahabat kita lihat Di unggahan Markas Hijrah Indonesia Ini juga memposting Momen kebersamaan Leslar family Persahabat ya, Dengan para santri Alhamdulillah persahabat Tentunya kita selalu mendapatkan Kejutan bahagia dari orang-orang baik Mudah-mudahan Leslar family Selalu sehat Dan selalu bahagia Kita lihat juga Kalimat caption yang ditulis di unggahan ini, para santri Mikuranik School berfoto bersama Ustaz Fahru dan lesti Rizki Bilar setelah acara Kutmil Quran di rumah Leslar semoga amalannya diterima Allah dan rumah barunya berkah, amin. Masya Allah banget ya mudah-mudahan berkah, barokah untuk rumah barunya idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat jiduk yang lain, persahabat ya, kali ini ada postingan dari Ustaz Fahru yang jadi post kembali sandal putih bilar. Ini suasana khutnil Quran para santri, persahabatnya di rumah tentunya Papa Bi dan Bunda Lesti kejora. Masya Allah, mudah-mudahan. Doa, doa baik yang dipanjatkan Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin Ya robbal Alamin Makin bangga dan pasti makin bahagia dengan Leslar Apalagi Abang El yang semakin lucu Dan semakin menggemaskan Masya Allah Dan tentunya kita juga mencadukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar